Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Triat, PhD dengan NIDN 0013129104. Saya merupakan salah satu dosen pada Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat dengan bidang ilmu pendidikan bahasa Indonesia. Saat ini saya diperbatkan di program studi D2 Instalasi dan Penggeraan Jaringan listrik. Mata kuliah yang saya ampu adalah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan Ilmiah. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas mata kuliah yang saya ampu. Mata Kuliah Bahasa Indonesia Bubabot 2 SKS Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai materi mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata Kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib umum pada Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang harus diambil oleh mahasiswa semester 2 yang terdapat pada semester 6. Mata Kuliah Bahasa Indonesia Membekali mahasiswa dengan wawasan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Pengetahuan tentang bahasa Indonesia meliputi hakikat bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta pemahaman terhadap kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia yang akan dimiliki mahasiswa adalah kemampuan yang bersifat reseptif, membaca dan menyimak, dan kemampuan bersifat produktif, berbicara dan menulis. Secara khusus, ketampilan menulis yang dipelajari berupa ejaan, kalimat, paragraf, teknik pengudipan, dan teknik penyuntingan Bertujuan agar mahasiswa dapat menulis karya ilmiah sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia Berdasarkan deskripsi singkat mata kuliah bahasa Indonesia Terdapat 8 pokok bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa Satu, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Dua, ketampilan berbahasa 3 eja yang disempurnakan, 4 kalimat, 5 paragraf, 6 teknik penyuntingan, 7 teknik penulisan daftar pustaka dan 8 teknik penyuntingan kesalahan berbahasa pada karya ilmiah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan induktif, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, saya itu, saya juga menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual Dengan perjuang membantu dosen mengaitkan antara materi yang akan diajarkan Dengan situasi dunia nyata Dan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka Model pembelajaran yang saya terapkan adalah small group discussion Diskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa membentuk kelompok kecil atau diskusi antara mahasiswa dan dosen kemudian praktik Pertama sekali, sebelum menyampaikan materi, saya biasanya memberikan kontrak perkuliahan terkait tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran yang akan diajarkan. Buku yang digunakan oleh mahasiswa serta yang terakhir adalah kriteria penilaian. Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan, saya juga menyiapkan buku ajar bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi vokasi dalam edisi cetak ataupun daring yang saya bagikan di awal kekelihan pada grup WhatsApp. Adapun traksi pembelajaran dengan mahasiswa dilakukan dengan hybrid learning, yaitu dengan penggabungan antara pembelajaran tatap muka maupun secara daring melalui media sosial seperti yang biasa saya gunakan adalah Zoom Meeting, Google Classroom, dan juga WhatsApp Group. Untuk jumlah pertemuan pada mata kuliah bahasa Indonesia terdiri atas 16 pertemuan di mana pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester Terakhir untuk komponen nilai dan komponen untuk mata kuliah bahasa Indonesia Terdiri atas 20% nilai tugas, 20% nilai kuis, 25% nilai TS dan 35% nilai ujian akhir semester atau UAS berikut ini saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah bahasa Misa dengan materi kalimat efektif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke, selamat menikmati jadi maksua sekalian akan hari ini menang, semangat kuasanya semangat ini masih sekitar 6 jam lagi lah untuk puasa Ini harus semangat Nah jadi mahasiswa sekalian Hari ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan kalimat efektif Mereka ada yang tahu materi minggu lalu apa yang kita pelajari? Oke Siapa yang masih ingat Pak? Oke, okay, baik. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu kalimat simple? Oke, Pak. Yeah. Kalimat simple adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur permeningkat. Oke, okay, yang terakhir, apa itu yang dimaksud dengan kalimat majemuk? Ya, yeah, silakan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Kalimat adikmu bukan merupakan bagian dari klas yang lain atau klas yang satu Bukan merupakan pengembangan dari salah satu fungsi yang ada dalam klas itu Hubungan antara klas yang satu dan yang lain dalam kalimat ini menyatakan hubungan koordinat Oke, sangat kuat saya, betul sekali jawabannya berkaitan dengan materi ibu lalu Hari ini, adik-adik sekalian, kita akan belajar mengenai kalimat efektif Kalimat efektif ini sangat penting itu bekal adik-adik mahasiswa sekalian dalam menyusun karya ilmiah. Kenapa? Sebuah paragraf yang kalimatnya tidak efektif itu otomatis ya bisa kita akan sangat kacau. Jadi, kita belajar ini, belajar bahasa Indonesia berkaitan dengan kalimat itu kalimat efektif. luarannya ya, adik-adik mahasiswa mampu menyusun kalimat dengan menggunakan kalimat efektif. Kita nah, lihat dulu secara kemudian kalimat efektif pada intinya apa yang kita tulis itu sama persis dengan orang baca. Kita mau tulis tentang katakanlah peristiwa A. Jadi kalimat yang digunakan di dalamnya itu harus efektif, jangan sampai apa yang kita tulis orang lain itu tidak bisa memahami dan banyak sekali uh, adik mahasiswa sekalian tulisan ya kadangkala -kadang kita baca, kita gak tangkap maknanya Terus sebagai contoh banyak seperti media uh, streaming katakanlah untuk media lokal yang sifatnya dari itu ya hampir 70% tulisan yang tersebut tidak efektif inti gitu dari efek, kalimat efektif ini apa yang kita tulis harus dipahami dengan benar, -benar oleh pembaca. Ini majuan musuh karyanya 2 menggunakan kalimat efektif Kita berbicara juga harus sama menggunakan kalimat efektif Karena yang terang bahasa itu ada lupa reseptif yang hanya sedang menerima berupa mengimak dan membaca. Kemudian yang paling penting kita sebagai mahasiswa dan kami juga sebagai dosen itu bahasa yang sifatnya produktif yakni berbicara dan menulis. Hmm. Dua keterampilan ini yang harus dipegang. Eh kita lanjut lagi materi berkaitan dengan kalimat efektif. E, syarat kalimat efektif ini cuma dua. Pertama Secara tepat, dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara, atau berbicara. Jadi gagasan kita ketika kita keluarkan. Itu harus benar-benar dipahami oleh para pembaca. Uh, selanjutnya, kedua sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang diberikan oleh pembicara, atau... Uh, jika kalimat yang tidak efektif luarannya dia terjadilah paragraf yang tidak konsisten kita mengulang A, kemudian selanjutnya ke B jadi, di maizuah sekalian, kalimat efektif ini ya sebagai fondasi bagi kita untuk selanjutnya dalam mengusun, ya, berupa paragraf, kadang-kadang, tadi lagi setelah kalimat, paragraf, kemudian wacana, lahirlah berupa jadi kalimat efektif ini pada prinsipnya ada tiga Pertama itu tugas Tidak berbeda Kemudian itu tepat. Apa yang kita sampaikan itu dapat dimahami oleh pembaca ataupun pendengar dengan jelas Ya selanjutnya ini juga kejelasan ya maknanya itu tidak ambigu. Kemudian ada kehematan dan kesejahteraan unsur berhubungnya Ini paling penting 3 tugas 6, jelas jelas Jadi uh, ini juga menja menjadi ciri dari setiap bangsa. Saya juga memiliki S1 dan S2 saja kajiannya di pada G1, saya memiliki S1, analisis kalimat dan dalam naskah 4, 6, 7, jadi karakteristik agama sehukum ya ada kelutasan, dan kejelasan Jadi prinsipnya itu tetap pada kalimat efektif Jadi ya setiap uh, yang mau kita tulis harus menggunakan kalimat efektif Berbicara juga harus kalimat efektif Karena ya dengan sampai yang kita ingin tulis menjadi yang kita sampaikan itu kita jelas kita lihat sedikit ya makna dari luka ini, tugasnya dalam kalimat efektif yang informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu berisi hal yang pokok. tidak ini mudah disampaikan dengan cara sederhana. Kita lihatlah contoh di sini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan PT Grandso Industri yang berdiri pada tanggal 23 Maret 1995 oleh Bapak Suwarno Mangudi yang berlokasi di Jalan Sosial 04 Jakarta Barat. Beda nggak kalimat yang pertama dengan yang kedua? Oke, okay. bagaimana? Kita peringatan yang ini sudah sekalian. Oke, yang pertama itu kita tidak paham berbeda-beda karena yang benar pada baca. Kemudian, dari struktur kalimatnya, ada yang beda enggak? Ya, beda ya, ini langsung ditempatkan berupa subjeknya di awal. Rasakan berjalan, berupa kalimat bendangannya, Ini grand School industri diberikan oleh Bapak Suwamro, pada tanggal 23 Des dan lokasi di Jalan Sosial No 4 dan Itu sekalian, ketika menulis kita mau bilang apanya penting aja kita tulis kemudian ya, kita kalau, -kalau untuk bisa yang kita bicarakan. Karena kalau yang penting kita budaya itu lagi kita beri sehingga waktu menulis pun yang baca pernah enggak jadi maizwa baca uh, tulisan yang sampai lima kali enggak paham ada yang kalau kebanyakan tuh oh. Informasi yang ingin disampaikan dalam kurimat itu harus itu, ya katanya itu benar sehingga dibutuhkan untuk Nah kita lihat sini, oke eh, coba dibaca satu yang paling atasnya. itu yang salahnya coba yang enam. pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan memberikan anggaran dan fasilitas khusus kepada masyarakat yang menjalani dan menjelaskan pemerintah itu yang penting kira-kira kalau nomor pertama ini apa yang susah kita pahami tidak tepat ya tidak tepat dia mau bilang ini apa kira-kira bisa menjaga kita ubah dari mani bisa maksudkan nah, yang di tulisan pertama akan menggunakan dua kata yang sama yang berfokus pada kata yang jadi di tulisan itu tidak digunakan dua kalimat dengan dua kata yang sama seharusnya yang akan diubah adalah seperti ini dibuat di tes baru ya boleh diubah diganti, ini kan yang mana satu saya dapatkan yang lainnya gimana jadi kalau diubah di tes yang dan mengembangkan bidang ilmu, dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu diberikan anggaran dan fasilitas khususnya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mendalami ilmu yang lebih dalam. Nah, agak jauh lebih, boleh. Itu, yang ini ya kita misalnya fasilitas anggaran dan fasilitas khusus akan diberikan oleh pemerintah bagi bersih yang mendalami bidang matematika. jadi uh, banyak sekali jadi mahasiswa trik ketika kita buat dari itu menjadi efektif ini ibaratnya seni lah, kalau dalam bicara itu seni retorika kalau ini seni semundi jadi ya bagaimana oleh mahasiswa itu membiasakan karena kalau yang enggak terbiasa ya susah selanjutnya kita lihat yang jelas nih. kalau yang dimaksud dengan uh, kalimat efektif yang berupa kejelasan dia kalimatnya jelas strukturnya lengkap kemudian yang di dalam uh, strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung sehingga orang yang membaca tulisan kita ini tidak itu dari maksud dengan poin jelas. Baik, uh, kita lihat contoh yang tidak jelas. Oke, coba. Nah, baca dalam daripada jangan pernah dipakai di awal dan di akhir itu juga kalau di posisi ini ya jelaskan posisi yang seharusnya itu posisi mereka ini ya dibuatnya ya berdasarkan analisis kemasan dan yang telah, -telah dapat diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan kita lagi lagi saya katakan kenapa kalimat kita tulis di tidak eksklusif karena jenuh budaya bisa. jadi tiba-tiba e, di awal kalimat sudah pakai kata dan ya, dan hari ini aku telah kuliah tanpa yang dimaksud dipakai kata dan itu karena budaya kita ya budaya kultur kita juga e, e, selanjutnya ini ke hematan hemat ini yang kita pahami apa kalau katanya buruk. jadi ketika mungkin saya Kalimat yang disampaikan di dalamnya itu usahakan jangan yang maknanya sama. Misal hari kita kuliah bahasa Indonesia hari Rabu. Salah Kita kuliah bahasa Indonesia Rabu. Bekerja tapi pakai kata Karena itu ya, kata umum dan kata khusus digabung menjadi satu. Nah itu contohnya. Pemberian e, penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa kenaikan pangkat di istimewa uang diagen dan atau bentuk penghargaan lain. Kita baca kan kita baca ini, kemudian kita lihat ya, yang kenaikannya. Pemberian penghargaan dapat dalam bentuk tanda jasa. telah dilaksanakan sidang ujian akhir mahasiswa pada hari tanggal harus karena itu pengecualian dalam bentuk berita acara satu lagi yang ada pengecualian unsur Kecamatan dalam naskah putusan pengadilan misalnya sudah dipersangka satu memberikan dibuat lagi dalam bentuk kata tidak boleh karena Uh, punya ketentuan tersendiri. ini poin kesejajaran sejajar ini saya rasa bahwa bentuk dan yang digunakan dalam kalimat harus paralel sama atau sejajar. oke, okay, sejajar ataupun paralel, tadi di mahasiswa bisa lihat di visi-visi kampus kita, misalnya untuk visi, satu menghasilkan, dua menyelenggarakan Bentuk paralel dari segi input, yang lainnya ya, lupa Pancasila satu ke dua, dan bagian yang ke a, yaitu merupakan paralel dari segi input. Uh, baik, ini maju sekalian uh, untuk memudahkan dari sekalian memahami materi. Kita akan coba latihan berkaitan dengan kalimat yang tidak efektif. Jadi buat adik mahasiswa sekalian, membuat sepuluh kalimat ini menjadi kalimat efektif. Oke, okay, uh, kalau dipakai jadi ini rasa agak sulit dan ya kita harus bekerja sama mungkin kita lagi ada ya, satu kelompok menjadi tidak ya, orang ya, yang lebih mudah yang terutama ini bisa buat tiga ya, kelompok baik, uh, saya akan jadi maizwa buat kelompok untuk menjaga latihan ini Baik, jadi para siswa sekalian, saya rasa uh, gak itu susah, cuma bertantang untuk mengerjakan latihan kalimat efektif ini. Baik, uh, silakan nomor satu dan nomor sampai nomor tiga kelompok ini yang menjawab jawab. Oke. Nah, ada yang tanggapan? Kenapa nggak Jawaban dari mana? Betul. yang kedua. Yang kedua, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibedakan menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. Oke, ya, jadi intinya dia ngom bilang itu ya ada yang pengobatan tradisional dengan pengobatan dan yang Selanjutnya apa lagi yang ketiga? Ya, rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Iya benar ya. Jadi bukan rumah seniman antik ya, tapi ya rumah yang antik milik seniman itu dijual. Ya. Itu sudah tepat. Nomor jawaban nomor 1 sampai nomor 3 Selanjutnya nomor ini. maka ya, masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa berpindah arsitektur. itu sudah betul. Naga, hmm. oke, salah ya jadi kita mau antara pulau A dengan pulau B cukup berapa jembatan? satu aja kan? jadi pakai aja kata 3 oke. itu banyak yang salah seperti yang uji hipotesis jika kondisi di A diterima, maka kondisi di B kolam. dalam bahasa Indonesia tidak boleh pakai satu usahnya mau pakai tiga kamu pakai kata maka di akhirnya oke, selanjutnya kita bertanya sih ini makna dalam taulis seperti apa makna dan atau jadi pahami edemanswa sekalian misalnya pencuri itu karena ketahuan pencuri maka dia dihukum cambuk dan atau e, di penjara selama lima bulan jadi pahami dalam taulis bagaimana Apakah dua-duanya yang hukum tadi dicambuk dengan penjara atau cuma satu? Amin nah, Dua Dan atau pencuri yang ketahuan menggunakan aksi pencurian dihukum, e cambuk dan atau penjara lima bulan Bagaimana yang orang ini pahami? Satu-satunya Tapi kalau terpenuhi dua-dua, tidak -dua, la yeah. untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan ya silahkan uh, Pak gimana cara kita mengetahui bahwa kalimat yang kita itu udah efektif atau belum? Uh, sama ya mungkin sama pertanyaan tadi uh, caranya ya kita harus mengurungi ciri-ciri kalimat efektif tadi saat memahami kemudian ya di klik uh, sederhana kalau saya pribadi pernah di kita kadang ataupun diajarkan juga bagaimana cara kita membuat menjadi kalimat efektif ada di mahasiswa kalau kita baca dari atas bawah kalau ingin tulisan kita, itu mengalir otomatis yang kita anggap itu tidak salah caranya bagaimana? kita balik, kita baca dari bawah ya, dari bawah, paragraf bawah, kemudian dari paragraf ke atas karena ya kalau di bahan baca dari atas ke bawah mengalir 100% bahwasanya itu sudah saya pribadi kalau membuat tulisan ya ada yang namanya kita ketakas sekali lagi saya lupa katakan pada diri saya harap dibaca lagi buku yang sudah saya kesusun yang sudah dapat di grup jadi ya ini pulang lagi maksudnya buku dengan akan ya, kalimat ya, karena kalau tidak ya kalau buku hafalan ini saya rasa tidak akan ya, Nah hey, kalau tidak ada lagi, Kita ada lagi sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah. Duhaatunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.